Buk mana Pak. Mau tamasya bersama anak-anak Pak. Loh kok mau tamasya kan nggak boleh kemana-mana oleh pemerintah. Dihimbau untuk di rumah saja. Saya kira saya berulang mudik. Anak-anak juga lagi pada libur. Ya saya ajak tamasya aja Pak. Gimana sih Pak? Oh ala Pak, Pak. Tujuan pemerintah untuk meliburkan itu untuk mencegah penyebaran virus corona. Bukan untuk tamasya. Salahnya anak dan istri minta liburan, sudah lama tidak bertemu ayahnya Lah Bapak, pulang mudik kapan? Mudik dua hari yang lalu Bapak pulang sudah lapor ke RT apa belum? Masa pulang ke rumah sendiri harus laporan ke Pak RT? Oh ala Pak, Pak pemerintah menyarankan untuk tidak mudik, kenapa malah mudik? Gak boleh kenapa Gini Pak, tidak mudik supaya tidak membawa virus corona dari luar kota Agar tidak menular ke anak dan istri bapak Apa bapak gak sayang sama anak dan istri bapak? Sayang buang, pak. Kalau bapak sayang, berani mudik Ya harus isolasi mandiri selama 14 hari Mas sekali pak, gak boleh kurang Ya gak boleh lah, malah nawar lagi kayak di pasar Bu, itu bapaknya isolasi mandiri dulu kalau mau pergi harus pakai masker. Iya Pak Babinsa, gak jadi tamas, ya Pak. Coba besok lagi aja nak, Menurut sama perintah aja biar aman. The next day. Permisi Bu. Silahkan, Pak. Bapaknya sudah lapar, RT belum? Sudah sekarang, bapaknya di mana? Sebentar, Pak. <tik> Ini sudah saya isolasi, Pak. Oh, ala bu, bu. Kira saya baru pulang Oh ala Pak, Pak. Pemerintah. Tidak mudik. Sup. Sayang banget, Pak. Sayang banget, Pak. Sayang banget, Pak. Pak. Sayang banget lah, Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Buanget lah, Pak. Bapak.. <tuk> Tee Lang lang <tuk> Dicopot telep! Hahaha <-tuk. tuk> Udah coba ya, ya, ya, ya? Udah coba ya? Udah ya? Udah coba ya? Hahaha ya? Parah Parah apa ya? <tuk> Udah bisa <juga> banyak-banyak <tuk> Gak bisa itu loh kuntingan sih Nes <tuk> <Udah, tuk> tau dia sih, Nes Nes <tuk> di video tahu enggak Gak di pencet loh tadi Tak lagi. <susuk> iya, sebentar. Iya, sebentar. Pak. Bapaknya asik. Penting Loh nyala Eh tak baik ke rumah Eh, Nah